Jadi kadang orang kan suka menghubung-hubungkan ya Kalau dia jurusan filsafat maka otomatis jadi filsafat, jadi enggak juga Semakin paham orang dengan filsafat Semakin paham bagaimana filsafat Semakin paham bagaimana kelemahan-kelemahan filsafat Kita tentang Abu Ya dikit ya Kang Fis ya Saya kenal Abu Ya'razi Hashim itu sejak tahun 2005 2005 kenal dengan beliau, saat itu beliau lebih dahulu kuliah dan di samping kuliah di UIN beliau masuk Darussunnah ilmu hadis jurusan ilmu hadis ketika saya masuk Darussunnah beliau sudah dahulu selesai di Darussunnah dan diangkat oleh Allah yarham Syekhuna Ali Mustafaq untuk menjadi musyrif pembina asrama dan sekaligus mudarris guru di Darussunnah nah karena kita kenal saling kenal dengan Abu yaarwazi maka saya sering tuh masuk ke kamar beliau Mungkin teman-teman yang lain juga ada heran mungkin ini salah satu sahabat saya nih, Al-Ustadz Ali Wafa al Maduri. Ini asbi kok sering banget masuk kamar musyrif gitu. Nah, saya masuk ke kamar beliau itu karena sering terkesima dengan melihat kitab-kitab beliau yang berjajar di rak kamar musyrif itu. Apa yang kitab yang beliau baca, siapa pun ikut baca. Bahkan beliau itu menghatamkan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya imam binu Kathir. Kalau yang tebalnya, 9 jilid, 10 jilid, 12 jilid tergantung penerbit. Itu khatam beliau baca. Al-Bidayah wa Nihayah karya imam Ibnu Kathir, Al-Hafiz. Di samping beliau sudah berkhatam beberapa kali kitab Kutubu Sittah, beliau khatam. Kalau boleh disebut, beliau itu hafiz ribuan hadis. Saya, kalau saya mau jujur ya, Beliau itu Hafiz, ribuan hadis, Buya Rozi Hashim itu. Sampaikan sebuah masalah, hadis langsung keluar. Sampaikan sebuah masalah, tanyakan sebuah masalah, hadis langsung keluar. Karena itu pula yang diwariskan oleh Syekh Ali Musafa, Ada orang bertanya, hadis langsung hadir dalam lisan beliau. Meskipun jurusan beliau itu akidah filsafat, ya. Nah, ini kan lagi heboh nih, Abu ya Filosof, filsafat dari UIN itu. Kalau kita mau jujur juga terpengaruhnya Ibnu Taimiyah dalam filsafat itu lebih dahsyat dari Abu al Hashim Abu al Hashim itu masuk jurusan filsafat bukan terpengaruh dari filsafat, enggak enggak ada satupun kalam-kalam beliau, kalam-kalam falsafah dalam kajian itu enggak ada ini kan salafi-salafi kan suka banget ngomong-ngomong seperti itu beliau belajar filsafat untuk mengerti bagaimana sih seluk-beluk filsafat dan di setelah itu balik dari kampus bahkan beliau sering mengkritik malbab-bab filsafat itu di depan dosennya, prof, prof filsafat itu belum debat di situ. Setelah dari kampus beliau mengkaji hadis bahkan berkhatam kutubus ita, beliau pun mengajarkan Kutubusita dan kita pun sebagai santrinya satu silabus itu kan diperintah untuk menghafal beberapa hadis sana dan mematnan. Itu Ustaz Ali Wafa, salah satu saksinya, salah satu kena hukum dulu menghafal hadis sanat dan matan hafal dengan berkah doa beliau hafal kalau kita ngafal hadis matan aja malam amalu binniat ya gampang coba sama sanatnya Imam Bukhari an fulan dari fulan dari fulan sampai Sayyidina Umar bin Khattab hafal kalau sekarang ditanya lagi lupa <laughs> Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam yang disampaikan teman-teman salafi itu jauh lebih ahli filsafat jauh lebih berfilsafat dari Abu Yazid boleh dites, filsafat Madiyah, filsafat materialisme itu ada pada ibnu Taimiyah. Bahkan filsafat yang bukan filsafat atau yang disebut dengan sofisme itu dianut juga oleh ibnu Taimiyah. Kita punya sahabat-sahabat juga yang ahli-ahli filsafat alumni al Azhar. Mereka juga menjadi saksi dari karya-karya ibnu Taimiyah itu bahwa ternyata ibnu Taimiyah itu juga sangat filosof. Bahkan ada tokoh ulama dari Lebanon ketika disebutkan ibnu Taimiyah al failasuf karena belum sadar Ibn Taimiyah itu ahli filsafat, dan bendarah daging filsafat dalam dirinya. Jadi kadang orang kan suka menghubung-hubungkan ya, kalau dia jurusan filsafat maka otomatis jadi, filsaf, jadi filosof Enggak juga, semakin paham orang dengan filsafat, semakin paham bagaimana seluruh filsafat.